Halo, balik lagi di channel saya Felix Winardu dan kali ini gue bersama Siska lagi ini kita mau review apa nih? KFC Cookies KFC Cookies uh, ini ada 5 varian yaitu keju coklat kacang, oreo coklat mes coklat mese sama uh, plain polos punya dan nah, ini satu box ini harganya 22.000 udah termasuk pajak. Kalau beli satuannya 5.000 dan minimal harus beli dua. Oke, okay. jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share di media-media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk kunjungin Instagramnya Siska. Oke, okay. sekarang kita mau coba cookiesnya. Ya. Mau yang mana dulu nih, Keju, Coklat cacang, Oreo, coklat seres, atau yang Plain Kemana? Plan dulu lah. Plan dulu aja oh, ya, manis banget. Kalian lihat tahu rasanya gimana Ini yang plan, wah, gue sih guys, wanginya oh, sih manis banget ya. Hmm, kayak... kayak pukis pukis ya yang di... <tuk> abang ngantuk <-abang>, ya, wanginya kan ini manisnya pas lah ya ya kalau untuk kren sih nggak hitung cuma ada manisnya bentuknya nih cuma terlalu padat ya terus nggak terasa juga udah lama dari mana cengkareng cengkareng udah cengkareng tuh berapa kali karena di Kampang Gading gak ada keongsi kafe oke sekarang kita yang oveo aja oveo yang bolong-bolong <laughs> nah ini bentuk oleonya or jadi ini kayak sepihan oreo yang, di yang ditumbuk-tumbuk ya mm -hmm. kayaknya lubar ke samping ya lubar ke samping? Mm -hmm. bukan oke. Oke. itu cok coklatnya. coklatnya coklat ini. Iya. Untuk adonannya masih sama. Aja. Nah. Hmm. Sama aja, Temanis, tapi? Itu lagi hmm. sama ini teman sampingnya teman. sampingnya ada coklat setes. Oh, Oreo Oreo-nya Oreo doang deh. Iya, enggak ada enggak ada enggak ada ada Oke, lanjut. Yang kacang. <laughs> Yang kacangnya deh. Kopet kacang. Oke. Okay. Enggak ada dong Kayak yang di ini. Esensan dingin ya. Oh iya. Jalan. Nih deh ya. Kalau pagi ini pakai pencat Yang cair ini. Kayaknya besar hmm. deh. Kalau tadi yang seki, Yang usah risih udah enggak apa-apa. mau beli nih stoknya. Dia mau keju atau stok atau ikan ikan. lah. Asin. Asin nasinya kehidupan. asin asinnya kehidupan. Jadi, <laughs> asin -asinnya kehidupan. Jadi kan pas Nah, ini yang seresnya nih banget nih. Coba coba bisa tembak enggak ini merek Kawasaki seresnya. <laughs> Jadi nah, tenar ya, lumanya <laughs> <laughs> jangan lebih tenar ya. <laughs> Tapi manis banget sih, kan? sih, ketong sama adonannya, itu. Jadi manisnya itu nggak terlalu kuat juga. Hmm. gitu manis apa sih? Keju mana-mana asil lah, mana-mana manis Kalo dicampur susu, susu kan manis? Nah ini kejunya itu di gitu ya. kayak di melep gitu ya Kayaknya diopon dulu aja ya Kayaknya dicampur diadon Coba ya Yang ini kan doang kan nih Makanya keju-keju yang batangan itu yang serutan itu masih kaya Enggak bentuk pelaturan juga sih kalau di kamerita Tapi enggak aslin? Kan? Hmm. Ya, apa? Gara-gara kukisnya udah manis? Iya Keginya enggak banyak Enggak terlalu banyak hmm. Jadi aslinya itu enggak terlalu Aslinya enggak ada kok aslinya Iya aslinya enggak terlalu banyak Kayak kaya lagi itu Kayak kaya kukis biasa hmm. Yang pertama kali kita coba menurut gue menurut gue sama sista untuk fokus ini kayaknya beda biasa aja lah aja kayak fokus pada umumnya yang di dua dua di dua juga ya ga ada special special cuma paling topinya aja kalau yang di mana? kalo abang abang kan cuman yang kecil-kecil terus cuma dikasih seri seri-seri warna warna abis itu yang ada warna Adanya juga, kalau oh iya itu doang iya, cerita kasihan mm -hmm. abang-abang. Terus kalau yang di KFC ini cuman salah satu di brandnya yang terkenal KFC. Terus juga kukis itu lebih gede, mm -hmm. kalau dia abang-abang lebih, lebih lebih kecil. Iya tapi yang gue sih lebih. Lebih enakannya abang-abang ya. <laughs> ya. <laughs> Karena dia ada apa sih dia kasih mentega kan? Iya mentega di Bagi luar, bagian luarnya setelah selesai matang hmm. itu dikasih mentega lagi kalau ini kayak iya. plain doang ya, plain iya. biasa doang ya. Terus juga maksudnya kalau beli di apa abang, abang kan langsung fresh gitu. Panas. Hmm. Kalau ini karena dia udah dibuat dan udah. dipanasi lagi gitu. Dia udah buat pertama kali, hmm. terus tinggal dimasukin oven lagi gitu, loh. jadi rasanya gitu, itu, ya, jadi rasanya itu kayak semacam didabel lah bisa dibilang. Ya jadi kayak langsung fresh doang. lah. Hmm. Oke. Okay kian review gua sama sesal untuk cookies KFC kalau misalnya kalian udah pernah coba dan gimana rasanya boleh komen dan ditunggu di channel-channel channel saya berikutnya sama sesgal lagi nggak tahu kapan nggak <risas> <eh> tahu kapan uh, tungguin aja ya soalnya yang satu asisten nggak mau terus nih Kalo bagi nyajak, yang mau asisten okay. kita masuk ke dalam Komen di bawah, komen, komen. Soalnya ini asisten yang gue, gue orang itu mal terlalu kambing. Iya. Oke, okay, sekian dan bye bye.